Ya, perasaannya ke pribadi, ya, singkel lorana hasilnya anak kucingnya senang, senang ya, iya, karena ini jelas, poli hasil, karena makani, anak lah, karena bocetan ya, anak, tua-tua yo, kucingnya, kucingnya, kucingnya gemuk-gemuk bos, kucingnya gemuk-gemuk. Budidikat, udang. Besar kiloannya pirokoya, harganya? Satu serang puluh. Ya udangnya lagi diikat, harganya satu serang puluh. Isi tiga. Isi tiga ekor per kilo ya? Iya. Kepiting jantan itu bos, pitingnya itu gemuk. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Cuper. Share channel Fajar Cuper naga yang kedua sudah diangkat, Ini mau dinaikkan ke atas untuk diambil hasilnya bos. Nanti kita lihat aja bos ya, mudah-mudahan bumbunaga yang kedua bisa memperoleh hasil yang lebih banyak dari bumbu yang pertama bos. Ambo ah, tuh, di sini apa kedapau? <laughs> Thank you. Yuk. teh manis ya ngomong, ngomong harus apa sih arane arane sendeng sendeng men harus sendeng arane sendeng kayak bisa lawas kayak pasang naga kaya mas sendeng lawas lawas berapa bulan kurang lebih ya, kurang lebih lima bulan, limang bulan pernah ada hasil orang pernah mendapat hasil akehorak karena oleh waktu gue waktu Udan Esuk Wimileng uh, terang duhur sayang ludang terus dapatnya itu ikan belanak hampir ada 20 kilo Wah. Dapat pernah dapat ikan belanak 20 kilo iya. Gue ngimpin apa? Ini Mas Sendeng Ya... Enggak mimpi apa-apa sih cuma Memang ada ini ya iya. waktu itu Sukadukanya kepriwi Mas Sendeng? Sukadukanya suka suka ini kalau musim ubur-ubur ya hmm. Kadang kena mata Itu yang paling berbahaya kalau ubur-ubur kalau kena mata enggak hmm, sakit, ya? sakit lagi itu mata bisa sampai betem hmm, pokoknya bisa jadi kebutaan bisa jadilah kalau enggak iya. tapi enggak usah di ini enggak usah di sembuh sendiri besok nanti sembuh sendiri hmm. tapi sakitnya minta ampun enggak ya, usah diucek-ucek ya matanya iya. semua kalau ada musim buru-buru kalau kena air cepetan buru-buru enggak -buru, hmm. usah diusak usak matanya nanti nampak parah biarkan biarkan matanya aman walaupun Benar. sakitnya luar biasa pernah anak kehilangan orang Mas Seneng? ya Alhamdulillah kalau saya belum belum pernah ada yang ngambil ya. kubung belum? iya tapi ya mudah-mudahan janganlah karena orang mencari rezeki itu kan cari yang halal hmm, betul ya Mas ya untuk yang biasa ngambil ingat anak istri bahwa kita mencari naga itu untuk ngasih nafkah anak dan istri jangan hasil dari yang tidak baik sudah melihat uh, Mas Endeng yang mengangkat buku naga dan hasilnya tadi sudah ada eh, kita lihat sendiri bos ada udang, ada kepiting, ada rajungan, ada ikan pokoknya campur aduk lah soalnya buku naga sendiri kan uh, alat perangkap yang Uh, masuk semua enggak ubur-ubur enggak ular enggak belut enggak ikan nggak kepiting, enggak, enggak racunan, enggak pokoknya macam-macam masih, masih masuk semua bro. Tuh tadi hasilnya walaupun udangnya tadi enggak begitu banyak posasinya tapi ada kepitingnya sama racunan. tapi tadi kalau dijual menurut Mas Endeng itu yang ukuran yang besar tadi itu harganya 120 yang isi satu kilonya tiga ekor dan titik yang kedua katanya kalau dijual ke pengepul itu harganya 100 yang isi 5 ekor atau enam ekor oke jadi kita sampai di sini bosku oh, oke yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai kita mau pulang bosku karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi bosku udah selalu siang walaupun Mas Ending masih ada 25 biji lagi yang ya Bosku. Tapi, waktunya yang tidak mungkin. Jadi, kita sampai di sini, bos. Kita mau pulang, bos.